Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sisi Seimbunileh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selamat, sehat dan tetap semangat ya. Dan juga dilancarkan orderannya tiap hari. Amin. Oke, masih membahas seputar kupon reward ya. Yang mungkin untuk teman-teman mitra proyek Solo Raya di bulan Februari akan diberlakukan skema kupon reward yang akan menggantikan program berkat ya yang sudah hampir dua tahun berjalan ini ya jadi untuk teman-teman Mitra Gojek Suloraya mulai bulan Februari kita akan memakai skema GoPartner rewardnya kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya mungkin teman-teman yang belum menonton videonya bisa diklik di link di deskripsi nah, sebelum masuk ke informasinya mengenai pembahasan lanjutan mengenai program co-partner reward bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe, di -subscribe dulu, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel CgSing Oke okay, teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya kita lanjutkan pembahasan mengenai program grup partner reward yang kemarin sudah saya sedikit saya ulas apa itu program grup partner reward nah kali ini akan saya bahas mengenai bagaimana penentuan level di kubah dari karena mungkin teman-teman banyak bertanya seperti apa penentuannya seperti apa levelnya dan bagaimana metodenya meskipun pada saat kemarin dilaksanakan obkar admin ya admin Gojek ke seluruh raya disitu di banyak yang bertanya kira-kira berapa target poin dan berapa garansi pendapatannya. Namun dari pihak manajemen belum bisa menjawab ya karena untuk informasi mengenai targetnya seperti apa ataupun level-levelnya itu seperti apa dan garansi pendapatannya seberapa besarnya itu nantikan diinformasikan di tanggal 2 saat kita mendapatkan pesan di aplikasi to partner di posisi mana level akun kita mereka itu nah, namun kali ini akan sedikit saya bahas mengenai ilustrasi ini sekedar contoh aja ya jadi ini bukan target ataupun poin yang berlaku akan, yang akan diberlakukan di solo ini hanya sekedar ilustrasi saja nah, teman, teman bisa lihat di tampilan seperti ini ya nah, itu ilustrasi penentuan level kepada Reward ya, target poin, performa dan rating dalam satu bulan jadi untuk kepada Reward ini yang dijadikan patokan atau penentuan levelnya adalah berdasarkan satu poin kemudian performa dan yang ketiga adalah rating dan sebagai contoh aja poin saat ini ya jadi kalau nantinya di saat program grupan tadi poin akan dikalikan 100 ya sebagai contoh aja untuk target poin performa dan rating dalam satu bulan ya misal untuk mencapai silver adalah poinnya 350 kemudian performanya 96 kemudian ratingnya 4,95 kemudian untuk gold 410 kemudian performanya 97 dan ratingnya 4,96 dan untuk platinum 480 kemudian performanya 98 dan ratingnya 4,97 nah, ini ilustrasinya seperti ini nah kita ambil contoh ada empat mitra ya empat mitra mitra A, B, C, D mitra A mendapatkan dalam satu bulan mendapatkan poin 300 ratus poin ya, dan performanya 97 puluh tujuh kemudian ratingnya empat sembilan dan mitra B empat ratus dengan performa sembilan puluh dan ratingnya empat koma dan seterusnya ya nah, kenapa itu bisa masuk level masing-masing seperti mitra A kenapa di basic ya karena dari segi poin tidak bisa mencapai batas minimal di target poin level silver ya. saya contohkan 350, sedangkan mitra A hanya mendapatkan 300 poin jadi masih ada selisih 50 poin, meskipun performanya 97 dan ratingnya 4,96 ya. tapi tetap dia di level basic kemudian mitra B dia dalam 1 bulan mendapatkan 410 poin Kemudian Performanya 97 Tapi ratingnya 4,95 49, Kenapa berada di level silver Secara poin Dia sudah mencapai di minimal Level gold Namun karena ratingnya tidak memenuhi kriteria di level gold Mitra api akan berada di Level silver ya, Karena kriteria rating level goal adalah 4,96 sedangkan di mitra B hanya mendapatkan 4,95 kemudian mitra C mendapatkan poin 450 dan performanya 98 dan ratingnya 4,97 ini otomatis di level goal ya karena dari segi poin dia lebih atau di atas minimal pencapaian goal Atau target yang level goal Dan performanya juga di atas level goal Dan ratingnya pun di angka 4,97 Kemudian Mitra D dalam satu bulan mendapatkan 500 poin Dan performanya 98 dan ratingnya 4,97 Artinya Mitra D otomatis berada di level platinum itu ya teman-teman ya penentuannya seperti yang saya sampaikan di tadi mungkin teman ini hanya sekedar gambaran ya teman-teman ya. bukan target yang harus kita kejar saat ini ya ini hanya sekedar gambaran saja ya. mungkin banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara penentuan levelnya di bulan yang akan datang nah ini hanya sekedar mengilustrasikan ya teman-teman ya tapi saya ambil dari info yang berada di menu bantuan di aplikasi GoBanner teman-teman juga hanya sekedar gambaran, ilustrasinya seperti ini dan targetnya pun mungkin akan berbeda dari yang ada menu bantuan di aplikasi pepartner nah, ya teman-teman sudah jelas mungkin kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terima kasih sudah menonton video ini tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat salam satu aspal